Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Plat Air Banjar Negara oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memesan layanan goret dari gojek ya apa sih yang dimaksud dengan goret, goret itu layanan semacam antar jemput khusus buat orang ya itu namanya goret atau cara bekennya ya ojek online lah ya ojek ya ojek pakai aplikasi oke buat teman-teman harus tahu dulu beberapa layanan dari gojek itu banyak banget ya ini ini di aplikasinya ya buat teman-teman kalau yang belum download download dulu nah, namanya gojek ya di playstore kalau udah silahkan daftar kalau udah silahkan dibuka ini ada beberapa layanan kita yang sering digunakan aja ya kita kasih tunjuk yang di bawah ini ya ada goret, gocar, gofood, dan gomat ini saya jelasin goret itu khusus angkut orang satu pakai motor, gocar ini ada beberapa macam ukuran mobil ya dari yang dua orang sampai enam orang terus untuk GoFood-nya itu pesen makan ya nah, untuk gomat itu belanja kita belanja di alfamat boleh terus iya yeah, kalau gomat banyak biasanya tuh udah kerjasama sama MAT, sama sama Alfamidi. Oke. Okay. Kita lanjut karena kita akan membahas, membahasnya tentang Goret langsung aja kita masuk ke menu klik yang gambar motor sebelah kiri bawah. Oke, okay, kita klik. Oke, okay, buat teman-teman kalau udah muncul seperti ini biasanya kalau untuk aplikasi Gojek yang terbaru itu posisi penjemputan itu udah otomatis ya kecuali buat teman-teman misal mau buat mesenin seseorang nih misal kita lagi di Jakarta nih yang mau pesen di Bogor ya kita bisa atur tujuannya dulu tujuannya kemana misal di Bogornya mau ke Baranang siang apa terminal Baranang siang Terminal baranang siang Oke ntar di aplikasi akan muncul Nah setelah ini muncul Di bawah ada semua ini tentang Terminal Baranang siang Posisinya di depan atau di belakang Di pintu keluar ini ada semua Kita klik Terminal Baranang siang Ini karena kita akan mesinin orang kita harus geser titiknya ya dengan cara edit nih nah, misalnya kita uh, jemputnya di pasar Ciawi gitu Oke entar akan muncul tinggal kita klik ciawi pasar Ciawi nah Nah, dia titiknya akan otomatis pindah ya buat teman-teman. Kita bisa kita kecilkan. Nah. nah. kalau udah kita udah sesuai, klik penjemputan, kita set jemput ya buat teman-teman kalau mau kepengin takutnya ada note nih. Saya posisi di bawah pelang apa gitu kita bisa tuliskan di bawah ini note ya. Contoh nih saya posisi di bawah pelang rokok gitu kan Nah biar memudahkan si driver buat uh, jemput kita biar enggak bingung Oke okay, kita klik set yang hijau ya Nah setelah kita set nah disitu ada rutenya yang warna hijau ini ya ini dari pasar Jawi ini jurusannya ke baranang siang terminal baranang siang ini untuk argonya bisa dilihat ini untuk goret 23.000 pembayaran terserah kita kalau misal kita belum punya gopay atau belum pakai langganan debit atau yang lain kita bayarnya tunai, oke. Okay. Kita bisa lihat untuk tagihannya diklik bawah item ini, ya. Yang tiga ini diklik. Nah, ini untuk e, metode pembayaran, ya. Ini buat temen-temen kalau yang aplikasinya udah lama, punya sama pihak Gojek dikasih fasilitas. Biasanya pay later, pay later itu apa? Itu ntar kita bahas di video. Ber yang lainnya ya karena kita saat ini lagi bahas untuk cara pesan goret yang benar biar enggak teman-teman enggak salah nitik atau salah penjemputan gitu ya kita pakai bayar yang paling bawah aja ya tunai aja ya biar enggak ribet kita klik bayar tunai Oke okay. Ini kalau buat teman-teman, ini bisa pesan gokar, gokar apa, gokar yang satu atau dua orang, satu sampai tiga orang. Nah ini gak nah Ini karena kita bahasnya goret ini yang paling atas ya. Untuk harganya dua puluh untuk pembayarannya pakai tunai kalau misal teman-teman udah siap terus posisi udah di tempat penjemputan boleh diklik ya tapi jangan mbaknya atau masnya masih mandi udah main pesen aja ntar si driver bisa ngamuk ya karena membuang-buang waktu si driver karena menunggu ya buat teman-teman untuk yang mau pesen harus disiapkan posisi udah siap di lokasi penjemputan baru pesen nah kalau teman-teman mau pesan ini tinggal diklik pesan goreng ya karena ini buat contoh doang jadi nggak boleh dipesan ya kalau dipesan ntar ada driver yang dapat ya, ntar malah saya diomelin oke okay, buat teman-teman kalau yang kurang paham bisa ditanyakan di komentar untuk ya, yang suka dengan video ini bose, boleh di like subscribe dan share okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.